Saya kaget, pilih Pak, ini aman terkendali ya? Oh, ya, Anda tidak taut ada halangan satu akun? Oh, berarti Cara menjadi aman yang baik juga, kasus kandang-kandang ini, Mas. Ya. Nah, ini proses takbir keliling ya yang ada di Desa Meranti. Nah, itu kebetulan udah, udah selesai ya. Wih, bisa dilihat ini salah satu ikon Desa Meranti, guys. Mohon maaf, gak pakai mic ya. jadi Hai, nah sini saya bersama Bapak Bapak Bapak, Bapak Binkan, Timnas, desa Meranti Bapak Pak acara malam hari ini Pak untuk takbir keliling ya yang ada di desa Meranti Pak Alhamdulillah untuk situasi takbir keliling Bapak Bapak Desa Meranti menyambut Hari Raya Idul Fitri Tahun 1444 Hijriah sangat meriah sekali karena tahun-tahun yang lalu masih dalam masa pandemi dan sekarang alhamdulillah sudah masa pandemi dicabut oleh pemerintah dan masyarakat dapat melaksanakan kegiatan tak keliling dengan antusias sekali dan situasi kamtibmas Lantas pada malam hari ini cukup kondusif, situasi juga aman dan kondusif selama bulan Ramadan. Demikian, terima kasih. ya Oke okay, buat teman-teman ya ini proses atau uh, takbir keliling ya yang ada di desa guys. Nah ini antusias warga merayakan hari kemenangan ya puncak dari Ramadan ya Yang diselenggarakan pada malam hari ini Nah inilah kondisinya guys Dengan tertib aman dan dimeriahkan oleh uh, api itu ya uh, kembang api ya. oke okay, baik teman-teman nah inilah kondisi uh, takbir ya takbir uh, yang ada di desa Meranti ini rutinnya mungkin ke dusun 4 ya ke dusun 4 terus nanti eh uh, mengelilingin mushola ya mushola dan masjid yang ada di desa Meranti oke okay, cek kita, kita langsung halo Oke, okay, thank you. Oke. Wedes. Mama, lo ang ini. Betul, guys. Mantap.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 oke okay. thank you guys